Sebaliknya waspadai jika Euro-US dibergerak bullish dan bertahan di atas area 1.08650. Karena ada potensi Euro-US diberbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.08918. Sekian analisa Forex untuk tanggal 21 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silakan hubungi 081212.